Halo pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jam tayang Apakah benar setelah 12 bulan jam tayang akan hilang dan itu kurang tepat lebih tepatnya jam tayang bergeser satu bulan Contohnya seperti berikut ini bulan Januari tahun 2022 10.000 jam tayang Bulan Februari Tahun 2022 10.000 jam tayang Bulan Maret Tahun 2022 10.000 jam tayang Bulan April Tahun 2022 10.000 jam tayang Bulan Mei tahun 2022, 10.000 jam tayang. Bulan Juni tahun 2022, 10.000 jam tayang. Bulan Juli tahun 2022, 10.000 jam tayang. Bulan Agustus tahun 2022, 10.000 jam tayang. Bulan September Tahun 2022 10.000 jam tayang Bulan Oktober Tahun 2022 10.000 jam tayang Bulan November Tahun 2022 10.000 jam tayang Bulan Desember Tahun 2022 10.000 jam tayang Dan total jam tayang selama 12 bulan adalah 120.000 jam tayang Dan di saat yang bersamaan Jam tayang yang di bulan Januari tahun 2022 hilang Jadi jam tayang yang tersisa adalah 110.000 jam tayang dan bagaimana cara mengembalikannya? Caranya kalian harus dapatkan 10.000 jam tayang di bulan Januari tahun 2023. Dan semoga tutorial ini bermanfaat. Salam Youtuber